Hai hai hai everybody, welcome back to my channel balik lagi sama gue di sini nih ya. Nah, pastinya seperti biasa di video kali ini gue akan membagikan tips dan triknya nih mengenai info slot gacor, pola slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini. Oke nah, ya seperti biasa gue bermain di gates of Olympus ya dan kali ini gue bawa modal 102 ribu dan gue langsung start aja di 4.800 ini ya kita pemanasan pemanasan terlebih dahulu tentunya dengan pola spin yang pastinya simple nih dan semoga pola-pola uh, yang gue bagikan di sini juga bisa bawa cuan atau bisa bawa profit ya buat teman-teman semuanya nih khususnya yang lagi nonton video ini. Oke pastinya buat kalian sih simak, simak terus aja videonya ya jangan di skip biar nggak ketinggalan update terbaru dari gue di sini ya dan uh, tentunya apa kabar ya kalian hari ini semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar oke dan ya seperti biasa. Disini sini gue sharing-sharing uh, ke kalian semuanya ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh info-info tentang togel gacor gak usah khawatir. Karena semuanya ada di channel gue ini. Abis mantep banget Langsung di hajar habis-habisan sama si uus ya gila-gila-gila. Oke, okay. kita lihat aja ya sama-sama mudah-mudahan hari ini hari keberuntungan gue ya untuk bisa dapetin profit jadi ya udahlah kita sambil menikmati permainan ini dan secangkir kopinya ya sayang ya anjay ngobscut dulu dong <tary> oke okay, ya dan gue juga mau kasih bocoran untuk RTP dengan win rate tertinggi pastinya untuk kalian mainkan di sini di game slot online yang lagi gacor ya. Jadi kalau saran dari gue sih kalian jangan lupa sebelum main cek dulu RTP nya ya Karena kalau misalkan kita main di RTP tinggi itu kemungkinan untuk bisa dapetin profit juga lebih tinggi ya bestie. Oke okay. Eh kita simak-simak dulu aja videonya ya Kita tontonin sama-sama di sini Ya mudah-mudahan bener gue bisa dapetin profit yang lebih Ya dan begitupun juga kalian Oke, okay. nah, pastinya di sini gue juga bakal ngasih tahu dimana tempat bermain gue yang tentunya aman terpercaya dan pastinya juga sudah berlisensi. Jadi gak perlu ragu lagi ya, bestie ya. Oke, jadi langsung aja di sini gue bermain di situs permen 138 Gak makan permen, gak coy Ya, gue main di permen 138 nih Ya, pasti buat kalian yang mau join juga di permen 138 Linknya udah ada di pin komentar nih Jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga ya Jadi gak usah lama-lama hmm, langsung digaskan gasken aja nih Besli Oke, okay. kita gaskan gaskan terlebih dahulu. Oke, okay. jangan lupa untuk bantu support channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ya, yang pasti biar channel gue semakin berkembang ya dan biar juga lebih semangat lagi nih bikin terus video terbaru ya khususnya untuk menghibur kalian semuanya ya semuanya jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi loncengnya nih Bagi tanda parkir kalian udah mampir dan pastinya dan kalian juga nggak ketinggalan untuk info-info setiap hari ya Aduh ini masih belum ada tanda-tanda gacornya lagi nih gimana ya Please kasih cuan cuannya dulu dong uus alas ya boy. Oke okay. semoga di free spin kali ini gue bisa dapetin yang indah indah ya, yang dapetin yang manis manis sesuai dengan namanya nih permen 138. Kita coba aja ya, nontonin sama sama nih. Siapa tahu di sini gue dapetin kegacoran dari si uus ya. Oke. Okay lumayan lah dan ya pokoknya jangan lupa seruput dulu kopinya ya best ya biar nggak pegang gitu ya biar nggak sepanen juga oke okay. aduh duduh dapetin tambahan frisbinya dong oke okay. digas kan aja ya allah si Mana nih, comeback dong! Masih ada 13 tim lagi nih, Besi, ya Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik ya seputar video slot gacor. Ya mungkin bisa bantu kalian untuk dapetin cuannya juga, jadi ya kalian sabar-sabar aja ya. Muyak rejeki nggak kemana, yang penting kita sudah berusaha. Ya, yang perlu kalian tahu juga ya namanya permainan pasti ada menang, ada kalah gitu ya. Jadi ya harus tahu resikonya juga. Oke, okay. nice lagi. Oke, dua dikali 17 ribu. tuh. Empat ratus dua gila-gila keren banget. oke okay, punya kalian yang mau join di permasalahan tiga Udah langsung digas aja yang beli udah dari tim komentar. Dan nah, pastinya buat kalian yang lagi nonton video ini, gue juga mau ngasih tau untuk disclaimer-nya dulu Mau nyadikan tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas Oke? Okay? Jadi bagi kalian yang merasa belum cukup umur ya, di-skip aja videonya apabila lewat di beranda kalian Oh ya, mungkin gue rasa cukup di sini gue juga udah dapetin profitnya, jadi nggak butuh waktu lama lagi gue untuk uh, menunggu hasilnya ya yang nggak tahu gue bakal dapetin berapa. Jadi lebih baik di sini gue bakal langsung redeem aja. Sebelumnya terima kasih banyak buat semuanya. ya semoga kalian enjoy, semoga video gue ini juga bisa menghibur teman-teman semuanya. Oke. Okay? Sekian videonya, gue izin pamit, salam sensasional, permain 1, 3, bye!